Allah, ama ba'du Segala puji bagi Allah Salawat serta salam Tercurah untuk Rasulullah Keluarganya, sahabatnya Dan orang-orang yang taat lagi tunduk kepada beliau Apapun setelahnya Hai teman-teman Jumpa lagi dengan kajian Ramadan SD Negeri 3 Jati Rejo. Perkenalkan, saya Erita Ulfa Herlambang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang sedekah diam-diam dalam Islam. Yuk, kita simak. Musik Sedekah diam-diam merupakan salah satu amalan yang sangat ditekankan dalam Islam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran ya Janganlah kamu menghilangkan sedekahmu Dengan menyebut-nyebutnya dan dengan menyakiti perasaan si penerima sedekah Quran Surat Al-Baqarah ayat 264 Berikut ini adalah beberapa keutamaan sedekah diam-diam dalam Islam satu Meningkatkan Iman Sedekah diam-diam dapat meningkatkan iman kita Ketika kita memberikan sedekah secara diam-diam kita sedang mengharapkan pahala yang hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Hal ini akan membuat kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan meningkatkan keimanan kita 2. Menghindari Ria Ketika kita memberikan sedekah secara terang-terangan Ada kemungkinan kita melakukannya Karena ingin mendapat pujian dari orang lain dengan memberikan sedekah secara diam-diam, kita bisa menghindari sifat ria dalam beramal. Ketika kita sedang memberi sedekah, kita tidak mengharapkan pujian dari orang lain atau balasan. Kita menolong sesama dengan ikhlas. Dan hal ini Membuat kita semakin dekat dengan Allah Empat, menjaga kehormatan penerima sedekah Ketika kita memberikan sedekah secara terang-terangan Ada kemungkinan orang yang menerima sedekah Merasa malu atau terhina Dengan memberikan sedekah secara diam-diam Kita bisa menjaga kehormatan dan harga diri penerima sedekah lima mendapat pahala lebih besar. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan pahala yang berlipat ganda bagi orang yang memberikan sedekah secara diam-diam. Hal ini karena orang yang memberikan sedekah secara diam-diam tidak mengharapkan apapun dari manusia melainkan hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian singkat tentang sedekah diam-diam dalam Islam Semoga kita bisa menolong sesama dengan ikhlas Dan senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu SWT wa Amin Wallahu mu'afiq ila